Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbilalamin, Allah Uji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang banyak memberikan kenikmatan pada kita sekalian Terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan Dan nikmat menyiapkan ujian UPPPG Baik rajab maupun daljar. Para mahasiswa yang saya banggakan Memang, untuk UPR itu disediakan waktu tiga tahun. Kalau setahun dua kali, tiga kali, empat kali, bisa berkali-kali. Tetapi, mohon jangan digunakan kesempatan berkali-kali itu. Tetapi, kali ini adalah yang terakhir. Alhamdulillah, Pak Agus dan Pak Mahasiswa yang sangat berbahagia. Nah, tentu saja ini perlu persiapan, nah, persiapan mungkin yang sudah punya putra punya tanggungan-tanggungan yang lainnya Itu ditinggalkan dulu untuk beberapa hari ini, satu menyiapkan belajarnya, lalu tanya pada yang sudah lulus ya barangkali nanti akan diacak soal itu ABCD-nya ditukar-tukar, tetapi eh, kalimat narasi awalnya barangkali hanya dirubah sedikit atau sama. Sehingga para eh, peserta atau seluruh mahasiswa yang akan mengulang itu eh, dapat pembelajaran baru. Atau kalau memungkinkan datang ke rumahnya atau ya pokoknya sehari informasi soal-soal maupun jawaban analisis ilmiahnya analisis struktural teorinya dan lain sebagainya itu dipelajari semua karena kemungkinan ya hanya di sekitar itu karena ceknya sama jadi masih ada beberapa hari ini bisa mendatangi teman yang lulus bisa mencari informasi di Google soal-soal apa yang dibahas di situ. Kalau tanpa ini, ya blank lagi nanti. Bisa nggak nulis lagi. Jadi ada usaha dari panjenengan baik usaha secara real, material, serta usaha yang tidak kalah pentingnya adalah kuasa Allah berdoa yang kusuk, yang serius, yang nangisnya sama gusti Allah, bukan sama temannya. Tetapi kekuatan ini akan memberikan dukungan yang luar biasa kepada Bapak Ibu untuk diberi kesempatan menjadi guru yang profesional. Menjadi guru yang bisa mengabdikan diri kepada anak-anak mendidik anak-anak, dan menyiapkan anak-anak untuk generasi milenial ke depan. Pesan saya yang inti ya tadi, siap lahir batin, tidak sakit, beban yang bisa didelegasikan, didelegasikan, entah pada suaminya, istrinya, simbahnya atau yang ngomong, atau yang lainnya, sehingga ibu lebih konsen, lebih bisa Menyiapkan ujian ini sebaik-baiknya, yaitu tadi jalannya, datangi yang lulus, diingat-ingat kemarin soalnya yang panjenengan ingat, lalu dibantu diingatkan temannya yang lainnya, sehingga memberikan pembelajaran yang positif untuk materialnya. Tapi tidak kalah pentingnya yang non-material. Ya ini pesan saya, mudah-mudahan pandangan bisa lulus semua, bisa mengikuti uh, ujian UP ini. Kali ini adalah yang terakhir. Nah setelah Amin. Diberi, setelah diberi penjelasan ini, kemarin ada yang lupa coba Bapak-Ibu. Sudah dijelaskan bareng-bareng, <laughs> masih lupa coba. Nah ini karena beban hidupnya banyak sehingga yang penting itu terlupakan. Nah ini jangan sampai terjadi. Saya bantu dengan doa karena kebahagiaan Bapak Ibu adalah kebahagiaan kami juga. Baik pengelola maupun eh, Prodi SETRODI, Tim IT dan seluruh FKIP dari PRODI-PRODI yang mengikuti PPG demikian mohon dicamkan betul jangan sampai lupa satu Nih, lalu diestoke eh, kegiatan apa saja yang nanti atau jadwalnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Pak Agus demikian ada kurangnya mohon dimaafkan jadi saya matur seperti itu karena ya memang terjadi sudah ikut dikumpulkan begini lupa Lalu eh, yang lain, ya tadi tetap berdoa dan berusaha. Atau pun mohon maaf atas kilaf dan salah saya kalau menyinggung perasaan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dokter Suyati ini saya akan share share ini sebenarnya sudah sudah sudah sering sudah saya share ke Bapak Ibu semuanya. Cuma nantinya menjadi bagian utuh bahwa para mahasiswa para lulusan di sini itu lebih tepatnya inilah surat yang diberikan kepada kami surat 008 garis miring b garis miring vt titik 03.15 tahun 2021 per tanggal 12 November tepatnya ini adalah sekarang adalah tanggal 15 berarti adalah empat hari yang lalu atau tiga hari yang lalu di hari Jumat kami segera membentuk grup uh, retaker yang sudah ada uh, kemudian karena keterbatasan atau kuotanya sudah penuh uh, kami buat grup uh, telegram dan semoga bisa memfasilitasi teman-teman semuanya, karena ada yang baru bergabung tadi pagi juga dan lain-lain karena tertik ketertinggalan info sekitar ada 200 hari ini. dari hal tersebut, Bapak Ibu semuanya, surat inilah yang menjadi bagian utuh, bahwa kami mengundang Bapak Ibu itu sebenarnya mengingatkan saja ada yang sudah pernah, ada yang sering, ada yang baru kali ini retaker dan lain-lain maka bapak ibu semuanya dari sejak sekarang e, baca lagi kisi-kisinya kisi-kisinya ada di sini bapak ibu di bagian ini kemudian di sini e, banyak sekali kisi-kisinya sebenarnya banyak yang keluar karena tak tipikal tahun ini itu kebanyakan adalah studi kasus bapak ibu semuanya studi kasus itu apa itu KD apa nantinya mas pemecah masalahnya tentang apa kadi apa Ah, it, kalau tentang KD, Fisika KD tentang PGSD, PAU dan lain-lain eh, saya pribadi tidak terlalu paham tetapi setidaknya Bapak-Ibu apa yang sudah teman-teman pelajari itu menganalisa kasus-kasus seperti itu itu yang harus Bapak-Ibu siapkan karena dari, dari jadwal ini Bapak-Ibu per tanggal 15 ini sudah mulai pendaftaran retaker di sini retaker itu adalah angkatan 1 dan sampai 3 2021 dan juga yang belum lulus di angkatan 2018 sampai 2020 silahkan ikut, bapak ibu. Pak, kalau ditanyakan di sini angkatan ketiga baru ujian kemarin bulan Oktober, apakah sudah ada pengumumannya? Kalau bapak ibu ada yang ikut di sini sampai detik ini kami belum kami belum dapat informasi tentang pengumuman hasil UKMPPG, UB dan Ukin di tingkat program, jadi belum dapat dan lain-lain, sehingga ditunggu saja hasil informasi resminya dari GTK. Minimal adalah satu bulan, bisa lebih dari itu, bisa sampai tiga bulan. Itu yang terjadi dalam angkatan tahun 2020, sehingga kalau ada yang ikut di sini, itu karena ingin tahu, Pak, informasi resminya sudah ada pengumuman atau belum, kapan sertifikatnya ada hadir ataupun datang kami barusan dikirim sertifikatnya uh, minggu lalu. Jadi kalau kami cetak sertifikatnya belum ada, karena sertifikat itu dari gtk Sehingga Bapak-Ibu yang mungkin hadir di sini, karena ingin mendengarkan terkait dengan pelaksanaan UP-nya, UP belum ada pengumuman angkatan ketiga, belum kami cetak sertifikat karena sedang proses dan lain-lain, dan tim cek data, cek foto, cek macam-macam, yang belum bergerasi, yang benar berlatar belakang merah, dan lain-lain, kami semuanya cek, karena semuanya harus barcode dan semacamnya. sertifikatnya sudah ada, tetapi barcode dari pusat belum ada, dan lain-lain itu menjadi bagian kami harus menyesuaikan. Jadi, itu adalah berproses semuanya bagi Bapak-Ibu. Sehingga, kalau seandainya nanti lulus, bahasa mudahnya. Uh, tidak perlu memburu-buru kami, nanti kalau sudah waktunya kami bagi, kami bagi semuanya untuk Bapak kami Ibu secepatnya. Kami secepatnya untuk bekerja di tingkat program studi untuk Bapak Ibu semuanya Begitu, berikutnya adalah ini pendaftarannya tanggal 15-20 20, 20 tahun hari apa? Hari Jumat, uh, eh Sabtu lebih tepatnya, silahkan Bapak Ibu mendaftar di sini Bagian masuk di sini uh, Bagian mana? Nanti uh, coba akan kami bantu ke tim admin it kami untuk bisa mendaftar pendaftarannya sama seperti dulu bapak ibu mendaftar tidak perlu di sini sudah ada pengumumannya pendaftaran ini login pendaftaran dengan menggunakan nomor peserta dan tanggal lahir nah, tanggal lahir di sini nomor pesertanya Pak nomor peserta saya berupa dan semacamnya nah itu yang jadi, jadi jadi permasalahan juga berikutnya adalah eh uh, Cetak kartu UP nah, Nanti jangan lupa nanti pendaftaran uh, UP Retaker gelombang 1 dan lain-lain Yang kemarin sudah pengumuman dan lain-lain Silahkan uh, Bapak Ibu Pokoknya sampai punya kesempatan sampai tanggal 20 Dan lain-lain Semoga nanti Bapak Ibu tidak ada yang tertinggal lagi Informasi dari saya Nah informasi dari saya Yang kalau kami share Itu pasti penting Karena Uh, itu informasi secara nasional. Informasi tambahan-tambahan dari teman-teman itu juga penting di sana. Uh, jadi pentingnya kenapa? Karena me me mencari informasi, uh, kok ini kesulitan ini kesulitan ini silahkan diskrol informasi dari teman-teman semuanya. Itu menjadi bahan bagian penting teman-teman semuanya saling berkolaborasi di grup itu. Grup itu kami buat agar teman-teman saling share nah, semacamnya. Berikutnya, Bapak-Ibu, cetak atau sertifikat semuanya tanggal 24. Uji coba. Nah, nanti teman-teman semuanya, yang tahun 2021 sudah terbiasa UKMPPG berbasis domisili. Berarti di ru di rumahnya sendiri-sendiri ada di tempat yang satu ruangan satu. Terus kemudian, uji coba secara daring oleh pengawas dan lain-lain. Nah, pasca tanggal 20, kami akan mengundang lagi, Bapak-Ibu. Pak, uji Uh, UKMPG berbasis domisili itu seperti apa nanti akan kami informasikan kenapa kami undang lagi karena Bapak Ibu semuanya pastinya yang tahun 2020 2018 2019 yang baru ikut ini pasti kaget mekanismenya seperti apa nanti akan kami informasikan yang paling penting Bapak Ibu segera daftar pelaksanaan ujiannya tanggal 27 atau 28 cetak kartu dan lain-lain tanggal 24 dengan pengawas tanggal 25, sebelum tanggal 24 kami akan mengundang lagi mekanismenya sehingga Bapak-Ibu itu siap mekanismenya dan lain-lain. Begitu Bapak-Ibu, biayanya nah, kalau yang tahun 2021 Pak, kemarin kan saya belum lulus nggak bayar. Tahun 2000, kemudian untuk reteket bagaimana Bapak-Ibu membayar mandiri. Karena beasiswanya sudah habis bahasa mudanya gitu. Silahkan Bapak-Ibu membayar melaluinya adalah, nanti akan ada di saat mendaftar di bagian ini. Nah, ini ada panduan UP berbagai membayar dan lain-lain. Setelah bayar, nanti ada virtual account dan semuanya nanti pelaksanaannya uji dan lain-lain. Nah, informasi semuanya mundur, maju, informasi dengan pengawas, semuanya ada di teknis di sini tempat Bapak-Ibu. Jangan sampai terlupa username, password, ataupun nomor UKG dan juga tanggal lahir karena biasanya tanggal lahir sama U, e, nomor UKV itu lupa nah itu Bapak-Ibu semuanya kalau saya lupa dan terpaksa kalau lupa baru kontak itu kemudian selanjutnya kami mau ah ini intinya di sana Sampai di sini, silahkan Bapak-Ibu, ada yang ditanyakan, monggo. Ada yang ditanyakan, Bapak-Ibu, monggo? Saya, Pak. Iya, yeah, monggo, Bu Afriani. Ini, Pak, saya mau bertanya nih Pak, mengenai tentang jadwal ini, Pak, bagi yang Rita Kerukin. Kira-kira jadwalnya itu kapan, ya, Pak? Pak. Ya? Ah. Taker yang Ukin dia Ini Ukin tahun 2021 yang belum lulus ya? Iya, Pak. Hanya berapa orang yang Ukin yang belum lulus? Saya sendiri kayak sepertinya, Pak, yang bahasa Inggris. Oh, yang bahasa Inggris. Uh -uh. Karena kemarin video saya itu di take dot Pak, ah. dan yang dari YouTube, jadinya makanya tak terlihat kemarin, tidak terlihat oleh penilai, Pak. Oh. Kalau up nya bagaimana, Bu? up nya juga sama, Pak. belum hmm. Belum lulus, Pak. Kalau UP belum lulus ikut. Kalau UGIN nanti coba kami tanyakan ke tingkat nasional. Semoga bisa ikut di bulan Desember tersebut bersama dengan Yandolcep ya. sekalian Retaker. Oh berarti jadwalnya ini setelah UP ya Pak ya? Kita belum ada jadwal. Tapi tanyakan ke tingkat nasional. Oh akan kami tanyakan. Semoga bisa dijadwalkan kan gitu. Berarti ada rekomendasi dari kami, usulan dari kami. Tuh Bu Afriani. Oh iya Pak. Hai diterima atau tidak tergantung nasional kami hanya di tingkat bawah hitung hmm. Oke okay? okay, terima kasih Pak ada lagi Bapak-Ibu saya patahnya Pak bagus monggo Pak, Pak, Pak Nur Hakim apa barangkali Pak dari pihak kampus ada sedikit bimbingan bagi kami Pak mungkin diagendakan atau bagaimana bagus maturnuh bun jawabannya kami tanyakan cekim akademik ye. nanti kami akan buat google form bidang studinya apa saja kami, kami tidak tahu bidang studinya apa saja. Nah, mumpung ini banyak yang yang di angkatan ya, cepat ini, kalau nyempil-nyempil lah itu yang bisa kami susun ya. Begitu nggak pak, pak, pak Nur Hakim kami akan ya. atau nun pak Agus. Ya, kami akan bagi per bidang studi. Ya. Kita, kita bagi tiga, paut pgsd, sama di kelas tapi nanti kita diskusikan dengan tim akademik nanti akan kami diskusikan dengan tim akademik bagus boleh tanya lagi lagi Bapak Ibu monggo. Agus. Ya, pak linggar. saya linggar pak ya, Maaf. Linggar. berarti kalau untuk pembukaan tanggal 15 itu apakah langsung bisa mendaftar hari ini At seperti biasa masuk seperti tadi kan hanya ada beranda dan masuk saja berarti kita masuknya lewat masuk itu pak login yeah. dengan nomor peserta kita sama tanggal lahir gitu yeah. iya saja ya bu oh, karena ya, memang ya. belum dibuka gitu besok gitu aja artinya yeah. uh, sesuai dengan surat itu maksimal tanggal 20 puluh yeah. ya, pantau terus bapak ibu semuanya iya yeah. terima kasih bapak iya yeah. kami kami ada lagi bapak ibu pak nyerokalis Bagus. Oke, Pak Nur Fadis, monggo. Terima kasih Pak. Bagus. Pak, Agus. Pak Nur Fadis, monggo. Ini, eh, untuk pendaftaran Pak, itu apakah cukup hanya apa namanya nomor ujian sama tanggal atau dilampiri dengan keterangan dari kampus telah dinyatakan lulus ujian ya. itu tetap tidak Pak? Terima kasih Pak Agus. Ya seperti biasa yang seperti lalu eh, pembayaran masuk kemudian ada di sana ada pembayaran ada, ada pendaftaran ada surat keterangan telah mengikuti proses pembelajaran itu tetap tetap digunakan surat dari kami yang lampau-lampau jadi kami tidak membuat surat yang baru tetapi digunakan surat yang lampau dulu gitu. itu terima kasih Pak, Pak. Ya, terima kasih Pak Nurfalis kemudian tapi siapa lagi Bapak saya Pak Arifin Pak Arifin, Arifin. Ya. Uh, ini mau tanya Pak, untuk yang cerita ke gelombang tiga kemarin itu kan belum ada pengumuman, Pak. Misalkan kita ikut itu nanti juga berpengaruh enggak, Pak? Misalkan uh, alhamdulillah kita lulus semua tapi uh, terpaksa sudah ikut daftar gitu gimana, Pak? jawabannya jangan. Sampai menunggu info resmi. Kita enggak tahu nanti bentroknya soal ya sistem. Kita nggak tahu, nggak paham sistem. Lebih baiknya cari amat. Di sana ada tertulis, yaitu di surat tersebut, kalau teman-teman baca lagi, itu tanggal sem pendaftaran retaker gelombang satu berarti ya pasti setidaknya ada pengumuman di waktu-waktu yang dekat. Kayaknya kalau menunggu dari surat ini. Tapi kalau nggak ada, ya berarti nunggu saja. begitu Pak. Ya, Pak. Terima kasih, bagus Gus. Ye, ini penguatan dari saya saja. Saya, Pak, Pak Suryo, Pak Suryo, Pak Suryo, Pak Suryo, saya kan dengan suami saya enggak lulus juga. Apakah nanti Pak Suryo, Pak Suryo, Pak Suryo, Pak Suryo, Pak Suryo, Pak Suryo, Pak Suryo, Pak Suryo, aman Suryo, Indihome aman, Indihome aman. Semoga tidak, Bu. Semoga tidak, Bu. Di, di... Yang penting, ruangannya sendiri-sendiri, Bu. Oh iya, makasih, Pak. Yeh, nanti, kalau ruangan yang bareng, nanti jadi satu kasar, Bu. enggak berani, saya, Bu. Yeh, begitu, ya? Itu, baik. Malah senyum-senyum, ngapain tuh? Pikirannya aneh-aneh. Ini masih malam, Selasa, loh, Bu. Belum malam Jumat, loh, Bu. Iya, lanjut. Ini sambil Buyan. ada? Mau tanya Pak. lagi, Pak. Ye, monggo. Ini tadi kan saya sudah buka mencoba masuk, tapi kan harus ada menu pendaftaran. Gitu. Berarti kan di dalam laman UKM DPG kan belum ada. Kemudian ada tulisan, tapi ada tulisannya, surat keterangan telah menyelesaikan berbagai tugas DPG. Itu surat keterangannya itu yang dari Bapak kemarin. Share atau nanti dikasih lagi. So, surat yang lampau pernah kami share jadi surat yang kami share itu disimpan sampai Bapak Ibu lulus kalau kalau boleh kalau boleh minta kalau boleh minta saksara lagi boleh enggak Pak aduh, itu angkatan Biro, Bu, tahun Biro, Bu. angkatan satu tahun ini Pak ya nanti coba di, di cek lagi ya nanti coba Pak Aditya semoga masih ada datanya nih Pak Iya mohon maaf ya nanti, Pak ya terima Iya, terima kasih bapak. Yih. Ada lagi bapak ibu. Ada lagi bapak ibu. Cukup. Trans. Trans. Di sini ada yang bertanya. Mau tanya Pak, info transfer biaya trikter lewat bank mana, Ji? Biasanya menggunakan BRI atau BNI. Biasanya malah BNI lebih tepatnya amannya di BNI atau BRI nanti ada rekomendasi saat ada virtual account jadi saat temen-temen daftar itu ada rekomendasi banknya cari bank-bank yang pastinya yang tidak daerah banknya tetapi bank nasional contoh BRI BNI kalau ada di sana setahu saya BNI setahu saya BNI tapi lihat di sana banknya apa saja jangan yang bank daerah jangan BPD karena pasnya nasional nggak akan pakai BPD tapi Pastinya setahu saya BNI dan BRI atau BSI itu. Tapi dicek lagi, nanti saya salah sebut. Karena di sana saat teman, -teman daftar dapat virtual account, di sana sudah ada ditunjukkan bank mana yang direkomendasikan. Jangan di bank selain yang direkomendasikan. Begitu Bapak-Ibu kalau menjawab pertanyaannya eh, Pak Sisworo. Monggo, Ibu-Ibu, Bapak, Bapak. Maaf Pak Agus bertanya. Eh. Yeah. Untuk yang pembayaran tadi untuk semua yang retaker nih pak gak? Ya betul retaker. Oh, meskipun retaker satu kali dari ya, yang pertama oh. Ya ada yang retaker dua tiga kali bu, berarti dia udah ada dua tiga kali itu. Oh ada. Yang, yang retaker mungkin itu sekitar enam ratus atau tujuh ratus Retaker mungkin itu atau satu juta seingat saya, saya lupa lupa ingat angka itu. Tapi kalau retaker up itu hanya Rp300.000. Oke, Pak Agus, terima kasih. Nomor Kalau saya nomor rekeningnya bagaimana? Di sana sudah ada virtual account. Jadi Bapak-Ibu kalau sudah ada virtual account, nggak usah mikir nomor rekening. Virtual account itu diberikan ke banknya tersebut, nanti akan diketahui jumlah pembayarannya berapa. Begitu, Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu tidak perlu... Eh, takut eh, kalau misalnya, di sana kalau sudah virtual account, bank yang direkomendasikan, berikan saja eh, namanya. Contoh kalau di PPG Prajabatan, ditunjukkan aja saja nomor induk mahasiswa, maka sudah akan muncul bayarnya berapa. Begitu Bapak Ibu. Jadi ditunjukkan saja virtual account. -nya. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Cukup. Halo? Satu lagi Pak Gus. bu uh, baik. Uh, di surat itu tadi ada pendaftaran A dan B, dimana perbedaannya Pak? A dan B, retaker angkatan satu dan sampai tiga dan retaker gelombang ke 1 Ya, ini yang tidak saya pahami bu baik atau bapak ibu semuanya. Ini maksudnya apa? Kami tidak tahu, tapi setidaknya semoga maksud dari ini adalah mungkin terkait dengan yang angkatan ketiga itu yang belum. Ini mungkin antara salah tulis dan lain-lain. Begitu Ibu Bapak. Tapi setidaknya yang angkatan 2018, 19, 20 ataupun nanti yang sudah kemarin retaker, semoga sudah ada pengumumannya. Di sini tertulis retaker gelombang satu berarti yang mengulang gelombang satu 2021. Semoga di antara tanggal ini, ada pengumuman angkatan ketiga dan pengumuman retaker yang belum lulus Angkatan eh, retaker yang kemarin bulan Oktober kemarin atau bulan september Lupa-lupa ingat, Nah begitu, Bu Baik Kami sedang memantau ada pengumuman Maka setelah tanggal hmm, 17, berarti ya sekitar tanggal itu ada surat resmi, ada atau pengumuman, maka kami akan grup yang akan digunakan, kami akan ada sosialisasi lagi mungkin nah, mungkin loh ini, mungkin loh mungkin, maka kami e, mengundang Bapak Ibu itu untuk yang belum lulus yang lain-lain dulu nanti kalau nambah, nanti akan kami undang lagi untuk yang belum nambah kalau mau ikut lagi, nggak apa-apa Insya Allah kuota Zoom kami mencukupi sampai 500 itu ya Bapak Ibu, maksud kami ini, ini semoga saja ini antara yang salah GTK atau mungkin detik-detik akhir nanti kami <tuh> tahu itu ya nanti tunggu-tunggu hasil hasil baiknya saja lah. untuk detektor sebelumnya ataupun yang yang angkatan ketiga, monggo Pak vaksinanya Pak. Pak Indra Pak Indra monggo, ini Pak uh, apakah untuk mahasiswa retaker itu diizinkan untuk melihat nilai up yang kemarin yang uh, keluar ya, Pak. Ya, Misalnya untuk referensi, oh, misalkan KKM-nya 70 untuk nilai yang kemarin saya dapat sekian, itu buat perbandingan bisa enggak, Pak? Iya, terima kasih. Siapa uh, yang tidak bisa? Ada yang sudah pernah bertanya ke, ke, ke, ke panitia dari universitas mana ini adalah tanggapan dari mahasiswa yang belum lulus kemudian pengen tanya, ini yang bagian mana kalau bahasa CPNS kan TKU, TWU SKD, atau lain-lainnya seperti itu, tetapi yang punya kuasa di sini adalah dari pihak Dirjen GTK, dan timnya yang mengolah terkait dengan UPE yang ribuan-ribuan, maka sudah ada yang bertanya jawabannya tidak. Kalau Pak U adi tahu enggak, enggak tahu. Kami hanya dapat uh, surat yang isinya T dan TL dan L. up T atau TL, ukinnya T atau TL, UKMPPG-nya T atau TL. T itu tidak lulus, L, L itu lulus, TL itu tidak lulus. Berarti L atau TL begitu. Kami juga tidak tahu uh, nilai Bapak Ibu berapa dan lain-lain hanya ada pengumuman tersebut itu yang diinformasikan ke GTK kepada kami dan kami pun juga me me mengatakan itu berdasarkan surat di sistem kami <coughs> di sistem kami kami hanya tahu ukinnya kalau Bapak-Ibu ukinnya yang kami telepon uh, dan <coughs> ada problem itu yang harus dilengkapi itu yang harus dilengkapi. Kalau seandainya tidak ada problem, maka aman, mungkin contohnya yang bahasa Inggris ataupun SD atau PAUD yang tidak lulus, itu yang kami telepon. Yang tidak kami telepon berarti aman, mungkin begitu. Aman, lulus, mungkin lah bahasa mudahnya. Tapi yang karena yang tidak lulus, mungkin itu hanya satu persen, dan tidak ada satu persen biasanya, kecuali uh, ketelajuran dan lain-lain. Tapi kalau yang up, itu prioritasnya di tingkat nasional kami tidak tahu di tingkat Prodi ataupun semacam yang tidak belum pernah dibuka nah kami akan memberikan alasan kok enggak enggak dibuka dan lain kok tidak transparan dan lain-lain karena kalau dibuka ketahuan soalnya seperti apa karena itu menguji Bapak Ibu itu tambahan alasannya tambahan yang bisa diberikan ya Bapak Ibu karena itu informasi dari ketika kepada kami kami terusnya. Monggo Ibu Bu Rina, Terima kasih Pak Agus atas diberikan. Bapak uh, mau bertanya, hmm. mungkin sedikit sharing ya Pada saat UP kemarin uh, saya memang belum selesai mengerjakan Bapak ada sekitar 8 nomor dan itu kendalanya karena saat kita mengerjakan itu harus nunggu lama itu lupa Pak, save jawaban nah, hmm. itu. Nah, itu Mungkin ada bisa yang memberikan solusi. Okay, terima kasih. Uh, itu kenapa ya Pak? Yeah, terima kasih. Mohon izinnya saya akan mengatakan sejujur-jujurnya. Ada beberapa kendala dalam ukin. Ada beberapa kendala dalam ukin. Pertama adalah dari internal atau kemampuan mahasiswa itu sendiri. Yang kedua dari eksternal eksternal itu adalah satu dari kami saat pembimbingan, yang kedua saat pelaksanaan yaitu dari tim panas nah tim panas itu kalau pembimbingan kami evaluasi terus menerus untuk untuk bapak ibu yang lain di angkatan angkatan berikutnya dan lain-lain sedangkan yang dari eksternal satunya adalah dari nasional, saat pelaksanaan yang kemarin itu ada yang error, ada yang ini mohon maaf, ini ada yang error ada yang apa namanya um, nunggu lama ada yang suaranya berisik karena error dan lain-lain lah yang akan satu dua kemarin dia ya, seperti itu setelah sudah kami beritahukan ke tingkat nasional uh, hasilnya seperti apa ya hampir seperti itu karena itu masalah klasik per tahunnya seperti itu yang harus bapak ibu lakukan adalah cara cepat agar nantinya bapak ibu bisa bisa bisa maksimal dan lain-lainnya konsentrasi fokus dengan berbagai kendala yang ada dengan berbagai eh, kendala yang ada tetap fokus itu yang bisa kami informasikan masukkan Bapak-Ibu sudah kami berikan kepada Bapak-Ibu eh kepada tim walaupun dengan beberapa kendala yang sudah kami informasikan baiklah eh, kami dapatkan dari mahasiswa secara umum kami kami coba telepon, kontak, dan lain-lain beberapa sampel begitu mungkin? Bu Rina? Yang bisa Baik, kami terima kasih Bapak Ibu semuanya. Berarti mungkin kita lebih cepat mengerjakannya, gitu ya, Pak ya? Cepat, tapi konsentrasi fokus <laughs> dalam analisis data, analisis soal, begitu, ya, Bu Rina dan Bapak Ibu semuanya. Turun Satu Pak terima. Tapi mulai yang terakhir boleh. Nomor yang terakhir dikerjakan boleh mudah-mudah Nanti mudah, mudah. dari atas. Pak Agus. Ya. Hmm. Ya, Pak Nur Hakim. Ya, saya hanya menggarisbawahi yang usulan saya tadi Pak. <coughs> yang bimbingan lah, mohon Pak diadakan dari kamus. Dari kamus untuk mengadakan bimbingan lagi untuk kami yang retec, Pak. Mohon Pak. Ya, usulan Bapak nanti akan kami create dulu di tingkat prodi karena ya pastinya Bapak-Ibu tahu sendiri terkait dengan sesuatu. Baik kesibukan satu itu, yang kedua ada hal yang lainnya pastinya harus kami siapkan pula untuk Bapak-Ibu e, pembimbing lah, lebih tepatnya untuk membimbing. Itu sih lebih tepatnya, karena padat juga okay. e, Bapak-Ibu desain. Terus kemudian sambil menjawab, tetap kami, kirit, kami e, usulkan e, semoga bisa disepakati oleh tim program studi selain PPG, karena penyelenggaranya itu adalah Bapak-Ibu di BK, di SD, di Out di sini maaf suratnya yang mana ya Pak untuk pendaftaran surat per, uh, selesai PPG di universitas surat keterangan yang diberikan oleh Pak Dido kami memberikannya hanya ke Pak Dido bapak Pak Dido nge-share saya tidak, secara pribadi tidak pernah share ke bapak ibu karena semuanya lewat Pak Dido dulu terus di sini ada batas untuk mengulang UP berapa lama tiga tahun tiga tahun pendaftaran ya. terbaru kalau dulu tiga tahun enam kali Nah sekarang ada yang 2 tahun 6 kali, nah, sekarang ini hanya tiga tahun. Jadi aturannya berubah. Maka eh, jangan gunakan aturan di tahun Bapak-Ibu melaksanakan, tetapi maksimalkan kalau ada retaker gunakan. Ikut, ikut Pak, komen. Ma. Maaf, Bapak, oh, untuk angkeran 2.000 itu ikut daftar retaker tanggal 15. Ya, kalau belum lulus silahkan ikut. Kalau belum lulus silahkan ikut retaker. Nah, untuk bimbingan Pak Nur Hake. Ada lagi Bapak-Ibu? Tekap? Monggo? Yeah. Itu Bapak-Ibu, e, kami dari tingkat program studi, apapun suratnya yang penting untuk Bapak-Ibu, khususnya Bapak-Ibu tertentu, e, itu akan kami segera share, e, khususnya dari Pak Dido ke Bapak-Ibu, ataupun kami punya strategi-strategi lain mengumpulkan, agar ada koordinasi, saling sharing informasi terkhususnya adalah saat pendaftaran ini Bapak-Ibu juga belajar dengan segala kesibukannya dan lain-lain, izin kepada Bapak-Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu dan lain-lainnya, Prajab dan daljab ini bersama-sama untuk di sukses untuk Bapak-Ibu, maaf kalau ada kekurangan dan lain-lain kami mohonkan luar biasanya Ibu.